dilahap. Nah ini perkembangannya kawannya. Kita lihat perkembangannya. Coba saya bacakan dulu kronologinya. Ini saya ambil dari media online-nya Polisi Watch ya Polisi Watch, ww Polisi dengan judul. Nih ada judulnya ya. Sebentar. Nanti saya coba naikkan judulnya. Ini ngeri kawan, ini harus diselesaikan, sabar. Ya, nah, ini polisi Biar lihat-lihat semua lah ya. Nah. Jadi di sini, didampingi ketua harian Lee di Crimson dan kuasa hukumnya, Ari Kuding, kirimkan somasi kedua untuk dirut Nah ini untuk dirut PT.BGG Nah itu ada foto-fotonya di bawah ya Oke kawan Seperti apa selengkapnya? simak Untuk yang kedua kalinya Arifudin didampingi tim kuasa hukumnya Nandang Suwinda Sarjana Hukum Dan ketua Harian DPM Lidik Krimsus R.I. Rodi Krufkanto Sarjana Hukum dan juga Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia, Bapak Budi Wahyudin S. Mendatangi kantor Wisma Budi di belakang kantor KPK untuk memberikan surat somasi yang kedua terkait dugaan adanya kriminalisasi dan penyerobotan lahan seluas kurang lebih 600 hektar yang dicaplok dan ditambang oleh PT Budi Gemagem Pita atau PT BGG kami 9 Maret 2023. Nanda Suhinda, Sarjana Hukum menjelaskan kepada awak media kami ke kantor Wisma Budi di Kuningan, Jakarta dan ditambah ya Jakarta memberikan surat yang kedua terhadap Saudara Windarto di PT BGG berkantor di Wisma Budi Jakarta sekitar pukul 14.20 Waktu Indonesia Barat, kata Nanda. Surat semasi ini kami dari Tuan Kuasa Hukum Arifudin. Kita kasih waktu selama tujuh hari. Apabila tidak ada jawaban, kami akan ambil langkah upaya hukum baik pidana maupun perdata. Lebih jauh, Nandang selaku Kuasa Hukum Arifudin demi tegaknya keadilan buat klien kami, papar Nandang sunda sarjana hukum. Dan kami juga akan melaporkan otom berpangkat kompol inisial S Selaku pemilik di Polda Sumatera Selatan Yang diduga melakukan perampasan barang-barang milik klien kita Saudara Ari Budin Seperti surat nikah, BPKB mobil, ijazah dan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik Ari Budin Sementara itu, ketua harian DPN Lirik Prinsus DRI Rido Irvanto Sarjana Hukum juga menjelaskan bahwasannya terkait kasus kriminalisasi yang dialami saudara Arikudin dalam tahap proses hukumnya, baik sejak penangkapan BAP dan juga saat persidangan di pengadilan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Seperti arahnya perampasan dokumen-dokumen kepemilikan tanah milik Ari Kudin di kediamannya pada tanggal 5 Januari 2014. Dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari pelapor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyidik Kompol S. Sumsel, Papar Rodi. Dan menurut keterangan al fuddin saat dia jadi tahanan Polda Sumsel di hari ke-15, beliau sempat melakukan upaya penangguhan dan dibebaskan. Lalu empat bulan kemudian penangguhannya dicabut dan dia dipanggil ke Polda oleh kompol S. Saat hadir di Polda, beliau jurangan kompol S dipertemukan dengan Amir Karsono. Budi Sukoco, Insinyur Hartawan Mai Suharja dan anak dari dirut PT BGG Untuk negosiasi, untuk negosiasi masalah harga tanah milik Ari Pukdin Yang mana pihak perusahaan ingin membeli di harga 50 juta per hektar, Tapi Ari Puding maunya di angka 70 juta per hektar Karena tidak ada titik temu akhirnya dibawa ke ruangan DIR namun hasilnya pun tidak ada kesepakatan saat di ruang Kombes Polisi Edi Mustafa, selaku Direktur Kompolnas Selatan. Lalu Arifudin ngomong, "Kalau dengan harga 50 juta per hektare, lebih baik kita ketemu di persidangan," keterangan Arifudin kepada kami, Papa Rodi. Arifudin berpikir dia akan menahan karena surat-surat dokumen mereka palsu. Ternyata hukum berbicara berbicara lain dalam persidangan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Arifudin, dokumen-dokumen dan kuitansi palsu yang dijadikan alat bukti dalam pelaporan oleh pelapor yaitu Budi Sukoco tidak dijadikan alat bukti dalam persidangan pengadilan malah ini terkait laporan polisi. Titik 2 LPB garing 777 garing Angkaromari 12 garing 2013 garing SPKT Dan Ari Pudin difunis 3 tahun penjara putusan pengadilan Muara Enim Setelah 4 bulan saudara Ari Putin menjalani hukuman di lapas kelas 2A Muara Enim Ari Putin kembali didatangi kompol S dengan alasan mau di BAP, Terkait laporan polisi nomor LPB garing 766-776 garing Angkarunayu 12 garing 2013 garing SPKT. Namun Arifuddin tidak mau dan tidak diizinkan oleh KPLP kalau sampai ada pemaksaan. Terkait laporan polisi nomor Titik 2 LPB Garing 776 Garing Angkar Mali 12 Garing 2013 Garing SPKT Berapor Budi Sukoco Tim Legal dari PT BGG Aripuddin diadili di pengadilan negeri lahat Padahal beliau masih berstatus tahanan dan belum bebas Bahkan dalam proses persidangan Arifudin mengaku saat itu dia meminta kopian BAP dalam kasus ini Namun Ketua Majelis Hakim Mengatakan bahwasanya Dalam persidangan ini tidak perlu Menggunakan BAP kepolisian Cukup dengan temuan Dalam persidangan Pengakuan Arif kepada kami Tak cuman itu Dalam persidangan juga Selesai hasil uji forensik, Bahwa terdapat 18 kwitansi palsu Yang tidak sesuai dengan Tanda tangan Arif Selaku terdakwa Aripuddin sudah beberapa kali meminta fotokopi atau salinan bukti hasil forensik, tapi tidak pernah dikasih oleh pihak pengadilan Lahat dan juga penyidik Polda Sumatera Selatan. Bangsadara Aripuddin diponis tiga tahun penjara putusan pengadilan negeri Lahat. Lalu untuk ketiga kalinya Aripuddin dilaporkan kembali dengan dugaan kasus yang sama oleh saudara yang C. Daniel selaku Kepala Divisi Pertanahan di PT Sungai Budi Lampung Yang membawahi PT Indajaya Abadi Pratama atau PT Ijab, PT Gemah Genpita atau BGG Dan PT Cakra Emas Gemilan Mandiri atau PT Cakra Di babak yang ketiga ini sungguh sangat mencolok dalam mengkriminalisasi saudara Aripudin Sesuai laporan polisi nomor 32 LPS Garing 519, Garing Angkarumai 6, Garing 2014, pada tanggal 20 Juni 2014, di Polda Sumatera Selatan, yang mana saudara Arifuddin diadili di Pengadilan Negeri Lahat dan Polis 2 tahun 3 bulan, Papa Rodi. Lebih lanjut, Brody mengaparkan sesuai sarian putusan pengadilan nomor titik 2309 Garing titik B Garing 2019 Garing PN Lahat) para pun 17 halaman ompol menerangkan bahwa saksi dan sekaligus pelapor saudara Yance daniel pada tanggal 13 Juli 2019 diberhentikan oleh perusahaan alias dipecat. Bahwa saksi pada saat itu ditelepon oleh perusahaan untuk mengambil uang pesangon. Setelah sampai kantor perusahaan dan pada saat itu saudara Yang Cedaniel Daniel di Bap Polisi Yang saksi tidak pernah merasa diperiksa pada saat saksi melakukan pelaporan di Polda, Sumatera Selatan Dikutip dari salinan putusan pengadilan nomor titik 2309 Garim titik Dot B Garin PN Wahab pada poin 17 halaman 46 jelas Rodi. Menurut keterangan saudara yang Cedaniel saat dihubungi uang pesangon sebesar 700 miliar ya ulangi 700 juta rupiah sampai saat ini tidak kunjung diterimanya alias cuma diberi harapan palsu oleh perusahaan. Menurut Ketua Harian DPN Lirik Kursus RI Rido Purwanto Sarjana Hukum, di sini sangat jelas bahwa Saudara Arifudin menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga dengan menggunakan oknum-oknum penegak hukum menjadi alat perusahaan untuk memenjarakan Arifudin sebanyak tiga kali dengan tuduhan kasus yang sama. Di objek yang sama dan dengan cara yang sedemikian rupa Sehingga al menjalani Harus menjalani hukuman sampai delapan tahun tiga bulan penjara Seperti adanya dugaan BAP palsu Yang mana saudara Yance Daniel mengaku tidak pernah di BAP Sesuai salinan putusan pengadilan nomor titik 2 309 garing titik B 2019 garing PN lahat pada proyek 17 dan 18 halaman 46 sampai47 itu artinya Arifuding adalah proyekkriminisasi hukum dari perusahaan Adapun dasar-dasar putusan pengadilan dalam kasus Arifuding adalah dokumen-dokumen dan kuitansi-kuitansi palsu yang diduga direkayasa oleh pihak PT BGG itu sendiri bahkan dalam putusan pengadilan nomor 272-PIT-B-2014-PN.mre pada halaman 14 tertuang bahwasanya kerugian PT BGG semilai 8 miliar 119 juta rupiah tidak terungkap dalam persidangan, namun hanya masalah penggelapan dokumen surat-surat tanah milik PT BGG yang sebenarnya surat-surat tanah yang, yang dimaksud adalah milik Arepuin sendiri yang pada 5 Januari diambil oleh Kompol S. Pada 5 Januari 2014 dijadikan berita acara penyitaan barang bukti dari pelapor pada tanggal 9 Januari 2014 oleh penyidik Kompol S Sumatera Selatan dan dijadikan ungkap Rodi Lirik Krimsus RI akan terus mengawal arifudin dalam menutup keadilan dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi aksi demo baik di mapolda Sumatera Selatan maupun di mabes polri terkait laporan balik Arifudin di mabes polri dan dilimpahkan ke polda Sumatera Selatan pada tahun 2018 lalu yang jalan di tempat untuk terkaitlah milik Arifudin yang saat ini dikuasai dan ditambang batu baranya oleh PT BGG akan kita ambil alih dengan mengusir para penambang dan menduduki lahan tersebut. Karena Arifudin masih menegang dan memiliki dokumen asli kepemilikan atas lahan tersebut, dan tidak ada sehelak pun pernyataan ataupun kesepakatan hitam di atas putih transaksi jual beli antara Arifudin dengan perusahaan. Adapun uang senilai 2 miliar yang diterima Arifudin dari perusahaan adalah utang piutang dalam pembebasan lahan seluas 104. 190 hektar, sedangkan tiga perusahaan tersebut menguasai milik lahan milik Arifuddin seluas kurang lebih 800 hektar, yang mana saudara Arifudin mengalami kerugian 240 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Rodi menjelaskan adanya tambahan bukti baru terkait proses awal pembuatan izin produksi yang dikeluarkan Bapak Aswari selaku bupati saat itu, yang mana di situ pemilik lahan atas nama Ari Pudin tidak menandatangani izin tersebut. Saat itu yang mana di situ pemilik lahan atas nama Ari Pudin tidak menandatangani izin tersebut, Malah pemilik lahan semula yang sudah dibeli Arifudin yang menandatangani, yang seharusnya yang menandatangani adalah pemilik saat itu, yaitu Arifudin. Di sini jelas manipulasi-manipulasi yang dibuat. Maka dari itu saya berharap kepada Bupati sekarang untuk mengkaji ulang terkait keluarnya izin produksi PT BGG. Kalau memang terbukti catat-cacat administratif ataupun cacat hukum, maka kami meminta Bupati Cipujang untuk mencabut izin produksi tersebut. Bahkan kami berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di maupun sumatera selatan. Terkait 5 pora-pora hari puting yang jarang ditempat sejak dari 20 dari 18 sampai saat ini. Kami akan menuntut Kapolah Sumsel agar kasus Arifudin dibuka kembali seperti statement ketua Indonesia Polisi Bapak Suden Teguh Santoso yang mana IPW meminta agar kasus Arifudin dibuka kembali. Pungkas Rodi, Jurnalis Bambang MD, Sumber Korban dan Putusan Pengadilan. Tagar Presiden Joko Widodo, Tagar Kapolri. Tagar Komisi Enam DPR Tagar Polda Sumsel, Tagar Makhluk MD. Tagar Komnas HAM. Tagar Dipropa Mades Polri, Tagar Komponas. Tagar Indonesia Polisi World. Tagar Satgas Mafia Tanah. Tagas Menteri DM Tagar Menteri Pertanahan. Tagar Komisi Yudhiesial. Eh, kawan menarik ini ya ini saya bacakan beritanya tadi dari media polisi miris kawan, miris dimana rakyat kecil ini dipermainkan kalau kita simak tadi ini ya, rakyat kecil dipermainkan hidupnya oleh kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi Nah, jika memang Polri ingin bersih-bersih, nah ini ada saudara contoh, bersihkan Polri yang ada di Sumatera Selatan. Yang katanya di situ ada yang bermain yaitu oknum Polri, yaitu uh, kompol, ya, kompol kapa? kompol S yang bermain. Ini harus soatensi kami. Ini ada berita dari rakyat, adanya oknum yang terlibat. Inilah yang disebut hukum ini, ya seakan-akan hanya berpihak kepada yang punya uang. Ini juga harus menjadi atensi selain aparat apa eh, aparat polri, juga harus atensi ke kejaksaan agung karena di sini juga ada kejaksaan yang eh, apa yang memproses permasalahan ini. Dan ini juga harus melibatkan bupati setempat bahkan gubernur. Apalagi Presiden Republik Indonesia Jokowi sudah berulang-ulang kali terkait masalah tanah Kita akan tunggu kawan rakyat ini saya harus tahu ini Bagikan videonya dan semoga Pak Ritudin bisa mendapatkan haknya kembali Ya memang jalan-jalan yang akan ditumpu oleh rakyat Ya hanya bisa demo so, Tadi saya sudah baca kan mau demo di Mapoda, Sunsel, mau demo di ma beskori. Kalau malah saya sarankan dia banyak depan Istana Negara buat biwaktu di depan istana sampai Presiden Jokowi itu melihat dan keluar. Biar karena saya tahu Jokowi itu Presiden Jokowi ya itu sangat dekat dengan rakyat. Dan biasanya kalau ada yang viral-viral begini baru jadi atensi, maka terlampau video ini kawan. Kita akan tahu se seperti apa kebenaran ya kejadian ini. Ya karena kan ini saya membacakan baru dari tiap baripudin belum ada klarifikasi atau dari pihak perusahaan Yaitu PT BGG, PT Ijab PT eh, CAKRA maupun dari Oknum ok kompol tadi Ini kan baru satu yang saya dapat Nah, seperti apa yang satunya? Tunggu sisi berikutnya, kawan